Welcome to my channel. I'm Clara. In my first makeup video, I'm going to share a peachy velvet glow makeup tutorial. So, before you continue this video, I just want to remind you, don't forget to like and subscribe my channel. First of all. Aku pakai poreless face primer dari Elf. So far, aku pakai produk ini: komedo di hidung dan sekitarnya jadi nggak nampak, dan dia juga nggak bikin kulitku jerawatan. Tapi primer ini kurang efektif untuk mengontrol minyak di wajah, so aku rasa primer ini akan kurang cocok untuk kalian yang punya kulit cenderung oily. Next, aku pakai foundation dari Nix Born to Glow, Natural Radiant Foundation yang shade light. Aku suka banget sama coveragenya yang bagus, teksturnya juga yang gampang di-blend dan dia juga gak cracking di wajah. Cukup pakai tipis-tipis aja, dengan cara tuangkan sedikit ke bagian tangan, gunakan brush khusus foundation. Aplikasikan foundation terutama di bagian mata, mulai dari tengah hingga ke bagian luar wajah. Next, aku pakai SK Brow Pomade Pencil yang shade dark brown The triangle shape applicator makes it easier for me to line and fill my brows Pertama, aku buat outline-nya dulu di bagian bawah alis Lalu dengan applicator yang lebih lancip Aku gambar outline di bagian atas alis aku Satukan kedua ujungnya untuk membuat ujung alis yang lebih lancip Setelah itu aku langsung lanjut pakai spolingnya untuk blend alis aku Aku blend dari bawah ke bagian atas Hanya di bagian ujung depannya aja Karena warnanya yang super pigmented Easy to blend and buildable Aku nggak perlu fill lagi alis aku pun Brow pencil ini udah cukup buildable alis aku Dan bikin alis aku Looks so natural Selanjutnya aku pakai Maybelline Fashion Brow Mascara Yang shade Deep Brown Hanya di bagian ujung depan alis Untuk membuat alisku tampak lebih lebat dan natural Selanjutnya Aku pakai Makeover Silky Smooth Translucent Powder Yang shade Porcelain Supaya duwi Finish yang dihasilkan oleh NYX Foundation tadi nggak hilang Aku hanya aplikasikan powder ini ke daerah T-Zone yang mudah sekali berminyak Lalu aku blend ke arah luar wajah, cukup tipis-tipis aja menggunakan brush Lalu aplikasikan juga ke wajah kita bagian atas dekat rambut-rambut halus Supaya nantinya rambut kita nggak nempel dengan wajah Sebelum menggunakan eyeshadow, aku pakai Milani Eyeshadow Primer Shade Nude Supaya eyeshadow aku warnanya nanti jadi lebih pigmented dan awet seharian Cukup aplikasikan dengan jari di bagian kelopak mata atas Lalu aplikasikan juga ke bagian bawah mata Eye shadow primer ini harganya affordable, gak bikin kantong bolong. Tapi kualitas eye shadow primer Milani ini setara dengan eye shadow primernya Urban Decay yang harganya jauh lebih mahal tiga kali lipat loh. Setelah 30 detik, aku pakai eye shadow dari ColourPop Sweet Talk Palette, salah satu eye shadow favorite aku. Dia punya 9 warna eye shadow, two pressed glitters, and one pressed pigment. Pertama, aku pakai warna yang catch me, dan aku aplikasikan ke seluruh bagian eyelid mata menggunakan kuas yang bulat, mulai dari inner corner kemudian blend to outer corner. Aplikasikan juga ke bagian bawah mata. Jangan lupa tap-tap brush kamu sebelum kamu mengaplikasikan eyeshadow, supaya powder eyeshadownya enggak jatuh ke mata, ya. Selanjutnya aku pakai warna yang lebih gelap dari warna eyeshadow tadi Aku pakai shade trim Maker Menggunakan brush yang lebih kecil Aplikasikan pada bagian outer corner Lalu blend ke bagian tengah eyelid Aplikasikan juga di bagian bawah mata Kali ini mulai dari tengah ke bagian outer corner Lalu aku pakai warna mido, Menggunakan kuas yang sama hanya di bagian outer corner Lalu gunakan kuas yang lebih bersiku. Lalu aku pakai warna Feel Free untuk menggambar kantung mata. Sebenarnya ini opsional sih guys. Biasanya makeup under eye ini dipakai oleh beberapa Korean makeup look. Namanya eyeshadow. Buat eyeshadow tipis-tipis aja. Lalu blend dengan menggunakan warna catch me tadi agar eyeshadownya terlihat lebih samar dan lebih natural. Setelah itu, aku pakai warna Garden Day yang ada shimmernya Lalu aplikasikan menggunakan jari hanya di bagian tengah eyelid Selanjutnya, aku menggunakan warna side to side dengan shimmery Menggunakan jari di bagian tirdak atau kelenjar air mata Next, aku pakai Makeover Hyper Black Super Stay Liner Lalu, aku gambar eyeliner aku Cukup tipis-tipis aja dan bikin sedikit wing di ujungnya Sebelum pakai maskara, aku pakai dulu Vini lalu aku pakai L'Oreal Lash Paradise Voluminous Mascara mulai dari pangkal bulu mata dengan gerakan zigzag hingga ke ujung bulu mata Cara ini berguna banget untuk menciptakan efek bulu mata terlihat lebih tebal dan bervolume. Next, kita lanjut dengan contour Aku pakai Maybelline Vivid Duo Stick Contour Shade Light Medium. Aplikasikan contour stick buat garis tipis-tipis aja, mulai dari bagian tengah nose bridge sampai ke ujung hidung. Lalu kita blend dengan menggunakan brush contour. Aplikasikan kontur tepat di bawah tulang pipi, dimulai dari telinga sampai ke bagian tengah pipi. Lalu, tarik garis kontur hingga ke ujung dagu. Kemudian, aplikasikan kontur pada sisi kening dan pelipis, supaya seimbang antara bagian atas dan bagian bawah wajah. Lalu, blend menggunakan brush kontur. Next, aku pakai Wet n Wild Color Icon Blush shade Persian Pink. Pakai tipis-tipis aja mulai dari bagian tengah tulang pipi lalu blend ke bagian luar. Selanjutnya aku pakai highlighter dari Wet n Wild Mega Glow Highlighting Powder shade Precious Petals. bagian tulang pipi hanya menggunakan jari agar hasilnya tampak lebih natural supaya bibir aku nggak kering sebelum pakai Lip Tint, aku pakai Lip Eye Sheer Color Strawberry lalu aku pakai si Lip Tint yang shade Velvet Pink aplikasikan Lip Tint hanya di bagian dalam bibir lalu blend menggunakan jari Aku pakai Etude House Lip Councillor. Lalu buat outer line menggunakan lip brush. Cara ini cukup bagus untuk menghasilkan ombre lips yang lebih natural. Last step, aku pakai Studio Tropic Dream Setter Glowy Setting Spray dengan cara semprotkan ke wajah dalam jarak 20 cm. Pastikan mata kalian tertutup ya. So yeah, finish. my first makeup tutorial sorry if there is an error in this video thank you for watching